Ya. Ya, ini rekaman pola nafas ritme nyamas kunggung yang seperti Wim Hof 7 rit tapi saya hanya rekam ini dua atau tiga hari terakhir Dan nanti yang terakhir saya akan tahan nafas kuatnya. Tarik kalau aba-abanya 10 detik, saya akan juga tahan 15 mungkin 20 detik ya. Saya akan rekam saturasi saya. Cuma alat oksimeter saya masih belum yang baru, belum yang bisa 0% biasanya kalau 30 di bawah dia mati ya tapi saya akan rekam oke kita lanjutkan oke okay. good ya yeah, bagus sekali atur nafas baru siapan tiga dua satu, dua, tarik, dua, tarik, dua, tarik, dua, tarik, dua, tarik, dua, dua. dua. dua. Dua. Dua. 1 one, 1Cantasmatch. 1Cantasmatch. 1Cantasmatch. dua, tiga, dua, tiga, dua, dua, gua gua uh, tarik penuh lepaskan tahan kosong enjoy relax. Tidak ada kerut di dahi, otot-otot kendor semua, dahi tidak berkerut enjoy, relax, sambil tanah nafas, jika ada rasa semut-semut yang berjalan, biarkan saja, nikmati semua sensasi pada tubuh. Mati, semua sensasinya. Tiga, dua, Stop. Tarif penuh. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan, sepuluh. Lepaskan. Oke. Okay. Good. Ya, bagus sekali. Atur nafas. Persiapan. Tiga, dua, satu. Harip. Dua. Harip. Dua. dua, tiga, dua, dua, dua, what think. what think. I What? I What? What? What? What? What? What? Apa? dua tarik dua tarik dua tarik dua tarik dua tarik dua tarik. tarik penuh Lepaskan, tahan kosong, enjoy, relax. Tidak ada kerut di dahi, tonton-tonton kendor semua, dahi tidak berkerut, enjoy, relax, sambil tanda nafas, nikmati semua sensasinya. Jika ada sisi-sisi semu yang berjalan, biarkan saja. Nikmati semua sensasi pada kumpulan. Lagi sebuah sensasinya. Tiga, dua, satu. Stop. Tarif penuh. Tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan, sepuluh. Lepaskan. Oke. Okay. Good. Latihan selesai. Oh. ya sudah kembali seratus tadi paling bawah 35. ya kita break sebentar kalau kita body stretching ya nanti hari ini body stretching untuk kebugaran ya boleh juga disebut kebugaran seksual apa itu ya kita break dulu untuk pelet kencing, terus kita langsung uh, body stretching ya Ya, tadi malam kita uh, webinar dengan Pak Ruyanoid ya mengenai kebugaran seksual dan disarankan uh, untuk melatih otot-otot yang menunjang kebugaran seksual kalau laki-laki bisa ereksinya lebih tegang lebih keras ejakulasinya nyemprot lebih kuat maka disarankan untuk kegel exercise nah ya? Ada men ada woman. Saya bikin yang saya search di Google ya, di YouTube. Bisa YouTube, bisa uh, Google aja ya Tapi okay. saya ada pelanjut di ini ya. Oke. Okay. Jadi ini memang posisi-posisi ya. Bahkan kalau di YouTube atau di artikel ya kegel ini coba nih. Kegel latihan kegel supaya laki-laki bisa lebih lama ya anda nanti simak Youtubenya, itulah yang kita lakukan juga banyak gerakan selama ini untuk wanita supaya bukan hanya maaf nih yang ngomongnya kasar gitu ya kayak merasa diperkosa tapi bisa menikmati bisa orgasme ini bukankah ini posisi yang selama ini kita latihan namanya posisi jembatan ya untuk kesehatan prostat ya ini Kegel for women tapi sebenarnya untuk laki-laki juga bisa ya nah saya sekarang jangan masuk di uh, YouTube nanti ya, saya salah ya saya Nah, masuk di Google aja ya. Supaya gambar-gambar lebih enak ya. Jadi memang itulah kegel exercise ya. Lalu saya kasih yang gambar aja biar gampang, nah, gampang dilihatnya ya. Inilah banyak aneka posisi kegel Sudah kalau saya sudah sudah, sudah bulan tahun lalu bulan Mei ya belajar uh, yoga sama Pak Lowardi yang pernah saya undang ya. Ya ini gerakan-gerakan ini kan juga dilakukan ya. Nah, untuk yang laki-laki yang mana gitu ya, kalau laki-laki. Nah, laki-laki bisa ini ya, tapi bisa juga yang sebenarnya nah, ini kan kita saya lakukan juga ya, pola nafas. Nah, terutama untuk kegel untuk laki-laki ini ya, perempuan juga boleh ya. Inilah yang selama ini kita lakukan yang saya sebut ting-tung, duduk tanpa kursi ya nah sebenarnya bisa juga posisi uh, ini yang tidur ya laki-laki posisi-posisi seperti ini ya nanti saya sebut lagi ya sebenarnya yang, yang kita lakukan ini juga untuk laki-laki sebenarnya uh, sama juga yang dengan tadi ya ambil kayak dengan wanita ya tak buang tarik nafas dulu pas buang nafas pantat angkat ke atas ya sebenarnya ini juga untuk laki untuk perempuan kalau memang banyak wanita terutama seperti ini tapi kalau saya Simak kegel exercise yang untuk men, ya, ternyata posisi yang kayak wanita muncul juga. Jadi kegel exercise for men, ya, kegel exercise for men, ya, ya kan, laki-laki posisi ini juga gitu ya. Jadi aneka posisi melatih. Nah ini kemarin gambar yang ditayangkan oleh Pak dokter, ya, ini dia menjelaskan otot-otot secara detail, ya. Tapi begitu gerakannya, yang mana, Pak? Ini, ini, ya, ini, lalu ini gitu, ya. Ya, ini, Pak, kita sudah latihan sepanjang tahun, gitu, ya. Oke, maka sekarang kita praktek, tapi ada yang mengerti, ada baiknya mengerti, ya, mengerti itu membuat kita latihan lebih. Wih, ternyata nih buat bugar seksual, gitu ya. tapi bukannya seksual aja, Cuma intinya darahnya lancar. Ya, yang saraf kejepit sembuh juga. Gitu. Begitu saraf kejepit, sakit pinggang, gerakannya mana ini? Loh, kok sama? <laughs> ya, jadi, teman-teman bisa untuk saraf kejepit, ya, tapi kalau saya tidak mau fokus pada satu gerakan. Nanti gerakan itu dilakukan, ya, jadi tidak fokus pada satu gerakan, nanti malah sakit pinggang, wah ngepleng ngepleng juga untuk laki-laki bukan seksual langsung ngepleng ya nanti ya kita mulai tetap dengan body stretching ya dengan tarik bukan berarti semuanya body stretching dan atur nafas tarik nafas buang nafas tarik pelan-pelan buang pelan-pelan namanya water breathing ya mulai dengan narik ke belakang jadi tangan ditarik atas maka tarik nafas Tarik nafas punya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Kalau udah habis ya kayak gak udah gak bisa nanti, tapi ini tangannya ditarik ke belakang supaya pinggang kita tarik ya. Abis olah nafas bagus banget, keren banget ya. Habis olah nafas bimbo atau OMG tadi. Caranya lancar, sarap, tekan darahnya bagus ulangnya ditarik supaya kejepit dimanapun ya lepas ya, itu tujuannya. Oke Kita mulai tarik napas pelan pelan buangnya juga pelan pelan. Ditarik lalu buang napas pelan, pelan pelan. Ya dua belas detik tarik dua detik buang ya silakan. Ritmenya masing-masing yang nyaman saja. ada ya, sedikit eh, panjang daripada yang nyaman karena kita tarik ke belakang. Kita mulai. Oke, okay. sekarang kalau tadi belum gerak-gerakin kakinya, kalau baru gerak-gerakin dulu boleh, ya waktu bergerak, tidak kram. ya. Sekarang tangan kelebaran ke -kelebar kanan-kiri, lebar, Lalu kita tarik nafas, 1, 2, 3, 4, terus, misalnya 8 detik. Sudah habis, buang nafas, kaki buang ke samping, 8 detik. Sampai habis, bisa diamkan dulu posisinya begini, diam sebentar. Tarik nafas, 8 detik. Kamu ritmo 8, buang nafas, 8 detik, kaki diturunkan. Ganti kaki sebelahnya. Kita mulai, ini juga termasuk, melatih otot-otot di sekitar pinggang. ya Kita organ seksual, lalu waktu putar kita pelintir ya yang masih pemula, buangnya cukup seperti ini. Yang sudah sering, boleh buangnya ke arah tangan, jadi akan lebih pelintir supaya lentur yang kejepit lepas. Ya, sakit pinggang, duduk pinggangnya dilatih, tapi pelan-pelan ya. Mulai, tak mulai. Oke, okay. sekarang kita kegel okay, exercise ya, ya, ini kita lakukan juga hanya posisi segitiga atau posisi jembatan. jadi kita bisa contoh tumit <tuh> itu posisi tumit kaki jari. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, kita mulai tarik nafas, kuat-kuat lalu buang nafas maka pantat di atas pelan-pelan buang nafas buang nafas buang nafas buang nafas buang nafas buang nafas ini kalau bisa pantat ini maju ya sampai habis tahan sebentar tarik nafas tarik nafas pelan-pelan tarik nafas tarik nafas pelan-pelan sampai belak kecilannya ya habis buang nafas angkat lagi ya kita lakukan 6 detik kali Ternyata, candle exercise keguguran <tuk> refleksnya ini tidak mulai. a yeah. terakhir kita angkat tapi kita tahan posisi dalam posisi ini tarik nafas buang nafas kemudian tahan posisi Turunkan pelan-pelan, ambil tarik nafas. Oke. Okay. Nah, masih Kegel position, ya. Tapi bertahap. Yang pemula belum ikut, oke, okay, gampang. Cuma tarik nafas, kaki diangkat, buang nafas, kaki diturunkan. Yang sudah biasa dan pinggangnya nggak sakit, tarik nafas. Kaki dua-dua, uang nafas, kaki diturunkan. Yang sering pinggang, jangan, ya, berat, ya. Yang sudah sering ikut, boleh ikut saya juga, ya, supaya aman. Jadi, yang lain, misalnya ada yang, semua orang ini maksimal ikut, ya, apa, saya sakit, Pak, pinggang. saya sakit, oke, okay, latihan pinjam, ya, ya. Mau angkat dua-dua juga sakit, oke. Okay. Bisa tangan ditaruh di atas, di bawah pantat, lalu kita dorong untuk menopang. Nanti suatu saat saya pingin waktu tulang-tulang saya di center pengumpuat ini tangan nggak pakai dorong ya, tapi saya belum. Kalau tidak berbulan-bulan saya mau aman ya, taat, luruskan kaki selurus mungkin tahan posisi, tahan posisi berarti tarik nafas buang nafas, nanti sudah agak capek masing-masing beda-beda ya turunkan kakinya, waktu mau balik posisi kayak diayun, kaki kepalanya ikut naik baru turun lagi ya, jadi silakan yang lain mau angkat kaki turun kaki, ya kita sekarang tonjok ke atas ke langit kaki kita lurus. Oke, turunkan. Sekarang kita tangannya di belakang. Tuh, ya. Tegak, lalu kita boleh berdiri ke Ya, kita ke belakang. Ya. Kartunya itu akan. mau ke belakang juga boleh. Ya. Di Tangan yang lepas, ya. kan beberapa kali kali ini nggak pelan-pelan ya kalau pelan-pelan nggak bisa ini. Ya. Oke. Okay. Kembali ke angle position. Ya. Yang pilihannya agak kuat, oke. Okay. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Lebih berat sedikit. Tarik nafas. Ya, Tangannya mana yang enak, buang nafas. Manggur di lagi, boleh ikutin saya. Ya. Jadi Anda pilih yang mana yang nyaman. Wah, nah. position ya. angkat tangannya diangkat dulu, ya. diam, tahan posisi tahan posisi itu berarti diem nafas, nafas. Uh, oke okay. okay, uh, masih susah untuk tahan posisi ya. Oke, okay, turunkan. Kalau punggung atau pinggang terasa ini, ini, turunkan ya. Kalau gerakan baru, nanti di, dibiasain dulu. Oke, okay. sekarang kita masih serial ini, tapi dalam posisi yang tengkur, terbalik, ya. Oke, okay. kita waktunya lurus yang, oke. Okay. Nah, tadi yang tunjukkan sebelas gambar tadi, ya. ah, tahan posisi. ada nafas, buang nafas, ya. Kalau begini, berat boleh yang spin position yang nah, kayak patung spin aja. Boleh ya, kalian nafas, buang nafas ya, dan mau lebih boleh begini, Pak. Ah. Oke okay, cukup sekarang kita kombinasi ya kombinasi Kita terus terus ya banyak sambil banyak mengambil ian kombinasi kita tarik nafas ya kita kaki boleh begini boleh begini mana yang nyaman ya yang enak buat posisi ya. tarik nafas kepala ke depan buang nafas tidak banyak Tarik nafas, kepala ke depan, buang nafas, buang nafas lebih panjang boleh sampai habis, sampai habis, nanti terakhirnya kita tahan posisi di air Ternyata ini juga termasuk serial regular exercise. Kita mulai, tarik nafas, tarik hidung, buang hidung, ya. Pelan-pelan, jadi -pelan. kayak water breathing, kondisi breathing juga boleh, uang lebih panjang dikit. posisi oke okay. nah sekarang kita mau angkat paha kita ya. Jadi kita berdiri tapi tangannya tetap di bawah. Ini posisinya lurus nantinya, ya. Anda boleh maju, seberapa Anda bisa maju dengan kaki ini lurus. Alternatif kedua, tidak lurus, maju dulu sampai kira-kira satu doang tangan. Seberapa Anda bisa naik sampai lurus. Ya. Lalu tahan posisi jadi, cara pemula biasanya disarankan, kakinya ini dan kok lurus, maju-maju-maju maju maju sekuatnya, terus kita tahan nafas, buang nafas. Oleh juga, macu, macu, macu, macu, nah, boleh juga, maju-maju-maju-maju, seluruh mungkin, Ya, Anda pilih bagaimana saja. Baik, berposisi, tarik nafas, buang nafas saat kita merasa itu pentok. Oke, untuk berdiri sekarang kepala masih ke bawah, kaki betul-betul lurus, kepala ke bawah. Badan diangkat pelan-pelan, tapi kepala masih ke bawah. Jadi yang bergerak adalah ruas pinggang dari satu ruas, ruas berikutnya, ruas berikutnya, kepala masih ke bawah, kepala masih ke bawah, kepala masih ke bawah, kepala masih ke bawah sampai habis pundaknya tegak, baru kepala pelan-pelan. Lihat ke depan. Berarti kalau ini tulang ya. Mungkin saya pindahkan komputernya dulu ya. Jadi kalau ini tulang belakang maka digerakkan engsel demi engsel Saya ulangin aja untuk rekamannya ya. Dari posisi ini ya. Tangannya lapat ke tangan. Untuk berdiri maka mulai naikkan naik, Badannya kepala belum terlihat ya, ke belakang maksudnya ya. Badan ke belakang diangkat badannya dikit dikit pelan pelan tarik nafas buang nafas pelan pelan angkat luas demi luas diangkat tekan kepala ke bawah terus sampai badan tegak baru kepala ke depan ya. Nah sama juga kalau kita mau sekarang lakukan hal itu kita akan ya. dengan mulai tarik nafas akan ya, tarik nafas lalu buang nafas pelan-pelan ini -pelan. buang nafas satu kali buang nafas ya yang nggak bisa ke tanah nggak apa-apa segini aja ya nanti tarik nafas lagi angkat Dan kalau anda bisa seperti saya sampai tangannya nafas jadi bukan lantai, napas, ya kita masing siap masing-masing sesuai dengan progresnya masing-masing. Tarik nafas, sampai ke belakang ya, tarik nafas, ya sekuanya ada ke belakang. Oke. Ya, sudah ya. Sekarang kita ya istilah saya sih intung ya, tapi ternyata bagian dari kegel position. Kaki pantat ke belakang ya. Bukan begini ya. Rapinya ini lurus ya, pantat ke belakang. Dia ya, maju dikit enggak masalah. Tahan posisi, sekuatnya. Ya. Kalau mau squat juga, ya. Dan seperti ini, seperti ini, ya, boleh juga. Tapi kita sekarang yang tahan posisi dulu, kita mulai Kalau tidak kuat, segera berdiri ya. Jadi jangan ikutin saya. Jadi masing-masing berapa lama sekuatnya. Kalau baru ikut, 30 detik boleh. 45 detik boleh. Makin lama, makin kuat. Juga. Kalau tidak kuat, Rake. Okay. pelan, Pari nafas. Telat Tarik nafas, lega, bisa dilemaskan kakinya, bisa dilemaskan kakinya, ya. Kalau kita mencoba yang keseimbangan, ya, migran, vertigo, ada nah latihan keseimbangan. Tapi yang punya masalah keseimbangan, kan ada migran vertigo atau siap, ya pegang posisi, ya. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas buang nafas ya apa aja ini berapa berkali-kali lalu berkali-kali lalu ganti lagi tapi yang sudah sering ya sudah ayo kita perhatian keseimbangan badan ya badan seimbang maka otak uh, seimbang tangannya lurus kalau bisa ya nggak enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. kita tarik nafas ini buang nafas Napas panjang penting, ya. Kalau yang nafasnya pendek, ya berarti gerakannya lebih cepat. Kalau yang tanda saya pelan-pelan, karena saya tarik nafas sampai habis, uangnya lebih panjang sampai nafas saya habis, uang tahan sebentar, saya tarik nafas. Ya, boleh juga kombinasi gerakan ke samping atau bahkan gerakan muter. Ya. Nah, ini ternyata juga bagian dari kegel exercise. Karena melatih otot-otot di sekitar organ kelamin, tapi juga pinggang untuk kebugaran uh, seksual. Ya. Anda boleh gerakan cepat, nafas lebih cepat. Tapi nafas dan gerakan lebih seimbang. Ada ya. nafas, buang nafas. Boleh yang iman-impanasinya masing-masing. Kita mulai. Terima kasih atas akhirnya kaki kiri saya menopang lebih kuat jadi enggak goyang seperti kalau kaki kanan nih. kita lapis saja tes sama-sama kuat ah, oke okay. Lalu uh, semuanya, kita pelan-pelan, malah -pelan. oh, berat sekali. Oke. Sebagai penutup, saya keteras saja untuk penutupan. Penutupannya, tarik nafas, buang nafas, water breathing, relaksasi, atau body scan, 2-3 menit. Anda tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan, bayangkan, ada mandi di pancuran, seperti merasakan air mengalir dari kepala terus ke bawah, boleh ya. Kalau misalnya mau membayangkan badan, jadi body scan, ya, body scan. Untuk body scan kita rasakan ya jadi rasakan eh, tubuh dari atas kepala sampai ke kaki jadi men scanning, men -scanning tubuh saya putar musik lu sembar, musik relaksasi atau mau doa juga boleh boleh saja ya kita mulai untuk dua tiga menit Berkat alat ini sekarang udah tidak perlu angkat-angkat lemari dan barang-barang berat. Pakai Wellfat. Okay. saya Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. Thank you. dan kita selesai